Sekarang saya bingung, saya sebetulnya tetap ingin membuka beberapa pertanyaan lagi karena tadi sebetulnya Mas Junet selain e, menyampaikan apa ya mungkin beberapa selain pandang performatif performativitas dan hubungannya dengan tadi e, paparan Mutiara dan Put, maskus dan juga tentu saja sedang berlangsung e, di pameran verdi e, menawarkan pertanyaan-pertanyaan lanjutan juga gitu Ya bisa kita uji bersama juga, misalnya soal apakah e, berpura, terus terus berpura-pura itu berarti dia menggambarkan apa menghasilkan sebuah identitas itu. Lantas misalnya ada pertanyaan, adakah yang disebut sebagai otentik? E, Ketulusan itu apa artinya di, di masa di mana identitas diciptakan lewat pengulangan-pengulangan e, yang sumber pura-pura? Atau bisa juga bertanya relasi kuasa antara siapa yang diberi otoritas? Punya otoritas untuk diakui itu kura sebagai sah gitu kan ya Juga tetap aja ada otoritas gitu di dalamnya Ini kalau e, misalnya yang memaparkan bukan maskus tapi misalnya seorang mahasiswa S1 gitu dia bilangin otoritasnya Tapi menggeletakan bisa saja tidak disepakati oleh orang-orang yang sekitarnya karena ini identitas kesepakatan gitu kan <tuh>. Saya kira banyak juga nih yang masih bisa kita eksplorasi dan ternyata Mengomongin karya abstrak bisa sejauh itu juga gitu Selama ini karya seni abstrak tadi Ferti bilang uh, Seringkali dilihat sebagai sesuatu yang tinggi, menenangkan Tapi ternyata dia juga bisa membongkar gitu Menawarkan sesuatu untuk membongkar ya. Kemudian jadi mengganggu ya, bukan hanya soal indah aja uh, Jadi apakah masih ada mau pertanyaan lagi? Atau tadi tutupan dari Mas terlalu mengintimidasi forum ini Sehingga kita jadi Nah, beliau lagi, lagi ada. Silakan, silakan. Ini kesempatan aja. Oh, Mrs. Fatala Husaini yang bagus. Masya Allah, Mrs. Hayati yang uh, berani nanya ya. Mrs. <laughs> <laughs> <laughs> dan tunggu ada lagi enggak nih? Kesempatan terakhir saya berikan. Silakan angkat pelan pelan tangan Anda dengan lembut. Tidak apa-apa. Ini -apa. ruang aman. Saya akan mencoba menghubungi tertua pertama. Ada yang bertanya? Oke, okay, kalau belum silakan eh uh, direktur Ifah mau oh, bertanya, ya, ya silakan. minta <laughs> izin untuk ngambil beran zoom boleh. iya <laughs> silakan. Uh, mungkin ini agak nggak uh, ikut-ikut kolaborasi yang disampaikan olehnya ya, mas Gede Purusa, tapi mumpung didokumentasikan dan kemudian bertemu dengan pelaku-pelaku abstrak yang cukup penting, ada mas juga, kemudian ada Mulyara dan Kak Ferdi yang kita yakin jalannya masih panjang. Ini untuk mengingat aja bahwa mungkin jarang disebut, tapi Pak Oetker punya koleksi dan punya mimpi untuk membangun uh, sejarah astra Indonesia. Hmm. Jadi, mumpung forumnya ke situ, kupikir ini juga salah satu reminder bahwa ada mimpi yang besar di gang kecil, keparaan sana, yang gitu banget dari sini sule basukan uh, itu suami istri sama burung ws yes. yes. yang prakteknya praktek apa abstraknya konsisten banget panjang awalnya kan kalau sebagai alam tentu saja saya terintimidasi dalam artian nggak punya background formal untuk menerapkan visualitas abstrak kemudian terjadi faa yang Indonesian Visual Art Archive gitu. itu Intimidasinya luar biasa juga ya Untuk saya menikmati pameran-pameran punya -pameran, masuk, misalnya Walaupun yang bisa aja sesederhana mengapresiasi oh, oke okay, he feeling good deh di aku gitu itu juga gak masalah Yang itu tadi dipanggil sama kita dengan Oh, ini bisa jadi ruang emansipatif yang lain Karena ada takdir yang bebas banget gitu Dan bahkan gak diarahkan dengan teks pun enggak masalah banget Dengan karya-karya berlunung yang Terutama memainkan banyak warna Kemudian Kita pasti punya pertanyaan yang Pasti banyak pertanyaan ini maknanya apa? Bagaimana kita memaknai atau mengerti ini? Tapi jalannya konsisten gitu Ada pak lebar, berlunung yang panjang banget dan puluhan tahun Dan juga mengumpulkan data-data dan -data Discoachistnya, jadi hmm. itu ingatan aja kita semua Gitu saja Mbak, terima kasih Ya, terima kasih Lisis itu memang suatu kewajiban ya sebagai direktur aku ya? Jadi harus ngomongin sesuatu yang berhubungan dengan sejarah Tapi artinya PR bersama juga ya uh, PR bersama tadi uh, Mas Jonet mengapresiasi Mas Khus Karena mendokumentasikan uh, Menjamin bahwa artikulasi semua senimannya itu muncul gitu ya Untuk, untuk dapat dipublikan kemudian di ya, nah ya, itu ya, kan pameran ya. juga cara kita untuk memproduksi data bersama gitu soal soal apa namanya soal apa yang sedang kita lakukan hari ini dan di sisi tadi mengingatkan bahwa um, um, wacana dan sejarah kita soal semi abstrak tuh masih banyak banget golongnya gitu yang barangkali juga harus di harus di koneksikan. apa di, di dengan yang hari ini gitu kan ya apalagi tadi misalnya saya kira kalau kita mau melihat balik ke sejarah seni seringkali ada sudah ada persepsi tertentu soal apa itu seni abstrak gitu bahwa dia seni untuk seni elitis dan sebagainya yang akhirnya me menghindarkan kita untuk memeriksa ulang sejarahnya gitu kan sejarah yang nyatanya yang di luar wacana besarnya tadi mas sempat membahas soal seniman Bali gitu kan mungkin Sebetulnya itu politik juga gitu me me Menggunakan seni ornamen dan um, Abstrak uh, Begitu juga tadi sayangnya Mbak Bulan kantor Harus pergi tapi sebetulnya dia punya statement Yang sangat menarik itu membaca ulang Seniman-seniman Bandung Yang berkarya Pasca 65 Persis setelah Soeharto Naik itu sebagai suatu Ekspresi trauma Dan dalam pembacaan itu kan tadi trauma Ternyata kata kunci yang um, Beresonansi juga dengan Ferdi Dan um, Uh, mutiara gitu kan ya Itu artinya dia Memungkinkan kita untuk membaca ulang um, wacana yang Sudah terlanjur kita terima um, Saya kira Terima kasih Lisis um, Bukan sesuatu yang ada yang mau menanggapi Saya kira itu pernyataan Wajib gitu ya dari Direktur Indonesia Visual Archive Oh boleh mas silahkan Sepertinya se okay. teman-teman di Sene Rupa Yang khusus melukis seni lukis abstral itu punya komunitasnya hmm. Pak Suleybar Soekarman sebagai salah satu apa, mungkin semacam dewan penyantunnya atau dewan penasihatnya, ketuanya kalau nggak salah waktu itu urus noto uh, lulusan UNJ yang sekarang mengajar di taman siswa apa? Sarjana Wiyata hmm. itu kalau nggak salah masih ada komunitasnya seni lukis abstral bahkan pernah membuat buku sampai dua kali gitu coba mungkin bisa di Jajah gua berhasil beli bu, terima kasih Mas, kalau, kalau komunitasnya ada pasarnya gimana? Nah itu belum ditinggal Nah itu. luar ini? Situ <tuk> mau buka apa? <pecah, tuk> Hahaha <hari. tuk> Bisa khusus dengan komunitas itu menarik Hah? Pak Salok ada Saya beri kesempatan, ini kayaknya pertanyaannya agak lumayan penting Karena juga ya senyala, soalnya biasanya sering dihubungkan dengan pasang gitu, walaupun kalau konteks seni modern, enggak juga karya seni realis, sosialis, karena patronnya Soekarno, harganya selalu lebih mahal, lebih mahal daripada seni abstrak tapi saya sendiri enggak tahu kalau dalam konteks yang um, hari ini, dengan ada, padahal ini mungkin cocok buat penutup jadi seni dengan aspiring, abstrak artis ya, misalnya hmm, <tuk> karena aku tertarik pertanyaan itu hubungannya hmm. dengan semakin artikulatif tadi Apakah karena pasarnya juga terbuka? Sehingga seniman lebih mudah punya dorongan untuk lebih artikulatif Ya oke, okay. ini pertanyaannya mau saya nanti samperin ke Fendi juga Karena tadi Fendi di obrolan awal kan sempat ngomong soal persoalan kehidupan seniman Yang kadang-kadang nggak bisa untuk membuat dapur mengumpul gitu kan Ini pertanyaan yang realis banget nih Atau bentuk ya dan, dan, dan jawabannya optimistis silahkan Sore yang cerah, <laughs> Sore yang mendung siapa Mutiara yang jawab dulu? dulu? Ya, Ya. Mutiara dulu. Mutiara, dulu. Mutiara dulu deh. Sebelum itu aku sebenarnya mau nangkepnya tadi Pak Sumitran sama hmm. aku. Uh, sebenarnya ini mau didokumentasiin aku mengucapkan terima kasih banget sebenarnya. lama saya uh, mengenal tentang lukisan yang maksudnya memunculkan spirit yang jujur dan lain sebagainya itu sebenarnya awal mulanya juga di sana dan setelah di sana juga saya mencoba buat uh, menggali uh, diri saya sendiri juga sebenarnya jadi sangat momentum sekali terus si uh, dia ya, terima kasih banyak untuk penunjang pak terus untuk yang tadi yang masalah market market. Market kalau abstrak ya apa ya kayak lebih karena mungkin sifatnya fleksibel Jadi kayak ditaruh di mana dia bisa blame. apalagi main warna juga. Ini bisa lebih mudah diterima untuk untuk apa ya penikmatnya terlepas dia pria atau enggak aku enggak ngerti sih tapi tapi ya sebisa mungkin saya mencoba untuk mempresentasikan kayak ya itu sih terus uh, keinginan tau keinginan tahunnya juga jadi lebih ya uh, beberapa orang yang koleksi karya saya kayak kenapa sih kamu kok uh, malah kayak apa nggak yang objektif aja kayak gitu terus tapi akhirnya saya mencoba untuk menyajikan apa ya vibes mungkin kalau misalnya memang saya nggak bisa ngasih sesuatu yang objektif saya mau bangun suasana jadi pak di ruangan bapak gitu misalnya se apa ya, sederhana itu mungkin ya kayak akhirnya mungkin market jadi uh, ya syukurnya percaya mungkin kepada saya bisa uh, apa misal saya kayak misal komision atau kayak gimana ya saya mungkin sama lagi prosesnya seperti mas <coughs> tadi untuk apa bisa apa ya roll model oh, itu tadi ya, nah. saya menjadi aktor untuk hmm. apa misalnya kayak uh, si A aku tuh ngalamin perjalanan A B J, D e, gitu ya aku sebisa bisa mungkin tetap menjaga itu dan aku mencoba menjadi dirinya kayak Mas ada nggak lagu yang bisa pemantik waktu masa waktu itu gitu misalnya ya sebisa mungkin saya ya mencoba untuk menjadi aktornya hmm. sih kayak gitu ya, akhirnya sering berjalannya waktu uh, petangan bisa diterima secara market juga kayak. Gitu. Bisa. Terima kasih Bu Tiara Menarik juga nih konsep role playnya udah mulai nyambung Kema. gitu ya <laughs> e, mas, mas, eh Mas nih Ya Ferdi sama terakhir Mas tuh nanti Ya mungkin singkat aja sih Dulu memang uh, setelah lulus dari kerja itu Saya sempat-sempat beberapa tahun gitu biasa sampai lima tahun itu Menjual abstrak gitu Ternyata mungkin industri saat itu semesta belum berlihat jadi saya udah saya jual badan, matian, disiplin lain, aktor dan lain-lain. jual badan. oh dia mas. open neo, open mas. open mas. iya jadi kayak gitu dan akhirnya ketika udah mulai makin kesini, kayak harus mulai merayakan marketnya ternyata memang ada di sana gitu dan kita harus sabar-sabar gitu. ada market yang mungkin kolektor satu persatu hanya meng kita via DM, Instagram, gitu Itu terjadi di New York sering banget Dan kedua mungkin ada mungkin yang Lebih yang sifatnya kayak editorial design gitu. Jadi <tuh>. memang dia mempercantik ruang gitu. Jadi kita sih mengalir saja gitu Selama dia mengapresiasi gitu. Jadi ya menutup kemungkinan untuk market Entah itu di tulisan gallery Atau mungkin dibeli secara langsung Ataupun dia ya, banyak channel-channel lainnya sih tapi ya, mungkin setelah kalau saya pelajari ya berkarya terus sekali ya jadi kita bisa tahu di mana nih bayar kita sebenarnya kemana? Ya. Terima kasih. Kus. Waktu saya ngajak pameran untuk Infinite Illusion ini pilihan untuk memilih e, mutiara itu adalah pilihan yang memang didesak untuk harus ada gitu oleh oleh galeri gitu Uh, Putihara salah satu sekarang sudah mulai menjadi salah satu apa uh, musumatin artis jadi seniman oh, remaja oh, oh. ya yang sudah mulai uh, <tipun> banyak dicari jadi wah saya sulit mas nggak bisa nih lah bisa sebesar mungkin bisa <tipun> minimal dua karya <tipun> saya berusaha keras seperti itu tapi saya tidak tidak mencoba untuk mengkak men apa menawarkan itu pada pada berempat sama sekali nggak tapi pada problem Uh, apa, keragaman kreatif yang muncul pada perempuan muda abstrak. Tapi ingin yang ingin saya tekankan sebetulnya semua seniman itu memiliki pilihan kreatif yang bisa berbeda-beda. Tetapi mereka juga suatu ketika akan menemukan momentumnya dan memang uh, mereka juga punya kewajiban untuk bisa memelihara dan apa mencari momentum untuk mereka sendiri. Itu yang saya kira menjadi titik penting karena sekarang mungkin menjadi cukup tren dengan senil rupa abstrak, tapi setidaknya momentum harus diciptakan oleh masing-masing seniman -masing dan saya kira apapun pilihan kreatifnya pasti akan ada momentumnya, akan ada apa marketnya juga dan kira-kira dan wacaranya -kira itu juga bakal meluas pada masing-masing pilihan kreatif itu, itu sih maksud saya. Ya, e, terima kasih banyak ASKUS itu saya kira e, statement penutup yang e, membuat kita jadi sebagai audiens dan saya sebagai moderator semakin melihat ketak berbatasannya Abstrak ini juga dari tadi kalau istilahnya mutiara, dari soal besar, sadar, sampai pasar <SILIK> bueno, Ya kan? <SILIK> main, ya? lumayan ya? <SILIK> <SILIK <SILIK <kolay> <SILIK> tergantung ruang dan habitusnya juga gitu. Di sini kita membicarakan hal-hal yang mendasar. Abstrak bisa sampai dibahas ke hal-hal politis, tapi nanti ketika kita pindah ke ruang sosial yang lainnya, abstrak juga menggulirkan percakapan lain. gitu percakapan yang mungkin kalau di farah hal-hal yang kita agak alergi gitu sampai terbata-bata. tadi aja saya yang gimana ya pokoknya pasar. Tapi penting juga bahwa semuanya itu sebetulnya multidimensi dan tidak bisa hanya dilihat dari satu satu sisi saja itu juga yang ditawarkan oleh seni abstrak gitu kan infinite illusion tapi juga um, apa wacana yang tak berbatas pada saat yang sama um, subjektivitas seniman otoritas orang yang memperformkan mem wacana itu semuanya uh, penting gitu uh, itu salah satu hal yang saya tangkap dari percakapan kita hari ini apa judulnya apa ya abstrak yang abstrak yang ternyata abstrak yang nggak hanya abstrak itu um, terima kasih banyak tadi untuk para penanya isti sama Hendra pertanyaannya bagus-bagus sekali itu sangat merangsang percakapan kita hari ini terima kasih banyak untuk semua teman-teman IVA yang sudah menyediakan ruang ini dan oh iya, terakhir ada pesan sponsor untuk Mas Kus yang tadi salah datang ke IG ya sehingga terlambat saya sarankan lagi karena jam 7 malam ada 7.30 oh 7.30 ini tepat waktu ya TAT beda sama, -sama lupa dia <laughs> <7 .30, laughs> kalau 7.30, 7.30 ya udah kan? jadi jangan terlambat 7.30 malam nanti um, ada kerjasama pameran lebong dengan uh, Indonesian Dramatic Reading Festival ada pembacaan naskah lebong um, yang dibacakan oleh tiga aktor yang namanya saya tidak ingat karena publikasi yang <laughs> belum ada tapi yang pasti uh, akan sangat menarik apalagi juga untuk mem memikirkan bersama-sama setelah diskusi ini hubungan <tuh> antara uh, seni rupa dan pertunjukan antara visual dengan teks dan performativitas jadi banyak harapannya setelah itu juga akan muncul semakin banyak pantikan-pantikan pantikan setelah kita nonton itu uh, itu saja, terima kasih banyak, selamat sore Um, selamat melanjutkan percakapannya semuanya masih ada di sini um, tadi kita sudah berkenalan sedikit platform kan, ini dan tentu saja bisa dilanjutkan sambil pe Selamat sore semuanya <tuk>